Ini adalah anggrek bulan remaja, ID-nya adalah koleksi. Kondisinya kehujanan dan kepanasan tanpa adanya atap atau paranet. Jadi sahabat-sahabat semuanya, jika anggreknya mengalami seperti ini, sahabat-sahabat bisa melakukan salah satunya, Selamat malam sahabat-sahabat semuanya, salam sehat dan salam waras selalu. Ini ada pupuk degester di bawah media tanam anggrek bulan seedling ya ID koleksi dengan mos putih. Ya. Ini yang sudah sehat wal afiat sahabat-sahabat semuanya bisa melihatnya ya, warna daun sangat hijau sekali. Ini batu di atasnya hanya sebagai pemberat saja agar tidak goyang. <tuh> Ini kondisi kepanasan ya dan terlalu banyak air. Jadi sahabat-sahabat bagi pecinta anggrek yang masih pemula jangan khawatir dan resah gelisah dalam merawatnya karena. Menurut saya ini sangat mudah sekali Dalam merawat akhir bulan ya, Bagaimana tidak ronyot Bagaimana akar sehat Dan nanti bisa berbakti Bisa berbunga dengan baik sekali Dan ini adalah salah satu yang sudah remaja ya, Sudah terlihat ini akarnya sudah bagus sekali ya, Sudah panjang media masih tetap sama ya. mos jika beli di pasar online atau offline masih banyak yang menggunakan media tanam mos putih ya. ada yang mos premium atau mos lokalan yang dari hutan ini dulu daunnya terpotong ya. akhirnya tidak bisa seperti semula dan ini ada kondisi anggrek bulan varigatan <tuh> ya apapun namanya tapi ini sangat unik jadi sahabat-sahabat terlihat ini akarnya sudah jalan daunnya pun sangat hijau sekali kondisinya terlihat sangat sehat jadi kalau sudah kondisi seperti ini sangat enak dipandang Malta Yang sering terjadi adalah sahabat-sahabat semuanya itu dalam melakukan penyiraman itu terlalu full ya dan terlalu sering sehingga akar itu menjadi tergenang oleh air. Akhirnya daun itu menjadi tidak sehat. Karena media tanam untuk Anggrek bulan itu kebanyakan adalah mos putih dan karakteristik dari anggrek bulan itu kebutuhan cahaya hanya sekitar maksimal 60% saja ini dulu kondisi dalam pot ya yang sangat tragis bisa terlihat ada bercak ya, terus juga timbul jamur lubang kepanasan ini saya pindah di kayu, saya ikat begitu saja. Dan ini yang sudah sehat, ini saya siram dengan cairan AB Mix, ya, AB Mix daun, PPM di 750 PPM. Jadi ini saya siram saja apabila masih lembab Saya tidak lakukan penyiraman jadi nunggu sampai seperti ini ya kadar air sekitar 10% saja jadi tidak terlalu kering dan tidak basah daunnya bisa sangat hijau sekali menandakan tanaman ini sangat sehat dan penempatannya ini bisa di teras rumah ya tanpa terkena sinar matahari langsung dan air hujan kondisinya bisa menjadi sangat premium menurut saya ya sepengalaman saya apabila anggrek bulan di full matahari dan kita tidak bisa merawatnya daunnya pasti tidak sehijau ini ya. dia pasti agak menguning dan pucat warnanya tapi apabila kita bisa merawatnya walaupun itu di full matahari dan kondisi cuaca juga terik suhu sekitar 30 derajat di beberapa senior-senior itu sangat sehat ya, akarnya bisa bagus, bisa jalan dan itu bisa terlihat di beberapa postingan grup-grup media sosial yang ada ya jadi bagaimana ini teknik perawatannya saja dan ini masih baru ini ada anggrek bulan punya kawan ya minta tolong untuk di benahi ya. ini sekitar satu bulan beli secara online dengan kondisi yang sangat memprihatinkan dalam melakukan perawatannya, jadi saking semangatnya dalam merawat bunga setiap hari disiram dan melakukan pemupukan seminggu tiga kali. Ini saya pindah, saya ikat saja di batang kayu kopi. setiap hari ini saya spray saja dan terlihat akar-akar baru itu sudah bermunculan tidak ada trik khusus ya. sesuaikan saja kapan waktu pemupukan seminggu dua kali kalau masih kecil seperti ini masih pertumbuhan kita menggunakan pupuk vegetatif Pupuk pertumbuhan Bisa juga dengan Air cucian beras Ya Jadi Kita harus tahu Bagaimana Pemupukan itu sesuai dengan kondisinya Apabila masih kecil Masih muda Masih Kondisi pertumbuhan Itu pupuknya vegetatif Jangan yang generatif Ya Dan ini kondisi dulu sudah dewasa ya. ini hanya dicantolkan saja potnya dan ini kondisi yang sakit belum dipindah ke media tanam baru jadi ini kehujanan kepanasan ya. punya kawan ada sekitar 20 pot dengan berbagai macam ID ya. Media tanamnya pun menjadi jenuh Kering tidak, basah juga tidak Daun menguning karena setiap hari itu dilakukan penyiraman Jadi sahabat-sahabat yang masih pemula Itu harus tahu kapan waktunya penyiraman kalau memang masih basah jangan disiram. jadi hanya lembab saja dan ini kondisi yang sudah sehat ya, ini di batang bunga tumbuh dan ini kondisi kepanasan ya, full mungkin karena dulunya ini tidak pernah panasan langsung. Ya, akhirnya dia kaget. Jadi bisa terlihat ini batang bunga, ya, tangkai bunga tumbuh keiki, tumbuh anak. Dan ini dicampur dengan anggrek gramatopilum. Nanti kalau sudah sehat betul, ya, akar sudah jalan, nanti tidak usah khawatir sahabat-sahabat tinggal menikmati saja kurang lebih dua bulan sahabat-sahabat sudah bisa menikmati hasilnya ya. tanpa perlakuan khusus ya kuncinya adalah di penyiraman karena gerak bulan ini tidak suka basah betul media tanamnya hanya itu informasi yang bisa saya sampaikan ke sahabat-sahabat semuanya. Semoga bermanfaat. Kata kuncinya adalah anggrek bulan tidak suka basah. Sekian dan terima kasih. Salam.